Ya. Jalan. sih <SILENGALAN> Aduh. nah ini depan nanti belok kiri. belok kiri. kalau kiri? Iya. Nah <tuk> ini. Oh. <tuk> oh iya. itu eh jalan susah banget <tuk> ya. <tuk> Jalan gitu loh Iya kah? Coba Hah? Oh, jalan ente Jalan lari itu. Kayak sliding-sliding gitu Iya Emang gitu? Kayaknya ada bug ya hmm. Nah ente mana? Masih sini? Ilang <laughs> Gak ada di dua mau bent eh sebelum benter lagi lo ada sebentar oh di atas to enggak <laughs> ah ini di sini bu <laughs> tadi tadi nggak ada beneran gitu ini yeah benda itu pak mobil apa oh iya oh, macet <laughs> oh. <laughs> oh ada mobil mobil Cek rap pada mau. ini mobil mana? Oh, ini. Ini jalurnya deh. Ini kayaknya raksasa satu ekor. Oke. Jangan kotan mobilnya. Aduh. sama nyangkut juga saya praktik pakai ini nih, MPV <laughs> Ini LMP sih. Iya. Eh. Sama nih Oh. Uh. <laughs> Uh. Anggaran Aduh Bruh. Anggarannya kurang Udah menghindar tetap ditabrak lagi Kenceng ya Bentar bentar uh. Hane mau ikut Ayo okay. kiri nih Hah? Mau oh, lurus Oke, okay. Ke kiri Ane nt, iya. Eh oh. Itu <San> nomor Iya. <San> <Memang> <Adi. San> oh iya plat ada plat nomornya beda beda ya. Oh. dua tiga ya, <laughs> kenceng <Cekarin laughs> <bagiannya>. amat, <laughs> <Cekan banget, enti. laughs> Makanya. <laughs> <Gini>. <laughs> Bisa. Kalau Ôi dìa, có cái bệnh với... Ôi dìa, chậu bạ, chậu bạ Tần chân chút Còn Aku tuh nggak rok Kenapa kenceng ya? Benteng.